gimana sih ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya BNSK Official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset ali motion lagi ya. Nah oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Oke okay guys, selanjut ke preset yang kedua. Oke okay guys, selanjut ke preset yang ketiga. oke lanjut ke presiden keempat ngeedit ujar memakai alikomotion yang memakai presiden tapi nggak pernah FBF foto apa gue juga pengen itu enggak apa 3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 Oke lanjut ke preset yang ke-7. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-8. lanjut ke preset yang ke-9da Oke okay, lanjut ke preset yang ke-9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 oke lanjut ke preset yang ketiga <SILENCIO> belas Oke okay, lanjut ke preset yang keempat belas cuman kamu cuman kamu cuman kamu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 Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-16. Oke, lanjut ke preset yang ke-18.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 lanjut ke preset yang ke 21 ini Oke Guys selanjutnya ke preset yang ke-22